Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada selamat sore Selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di Fativi Yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya persahabat dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Baiklah para sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Kabar bahagia tentunya kita dapatkan dari idola kesayangan kita bersahabat ya Yang mana Alhamdulillah dalam Lesti sudah melahirkan BBL dengan selamat dan mereka berdua sehat walafiat Alhamdulillah berkat doa juga dari kita semua sebagai fans sejati yang tak henti-hentinya Mendoakan yang terbaik demi keselamatan Lesti Pejora untuk mengawali perjumpaan kita di sore ini, persahabat perhatikan ada sebuah kabar spesial bahagia yang diunggah oleh akun sendal Putih, R bilar. Ini meripas kembali unggahan dari Jukes ID, persahabat ya, Alhamdulillah. Untuk Lesla Lovers, fandom terkece di room selama 2021. Wow, Masya Allah banget, persahabat ya. Ada BTS, Blackpink, dan Lesti, fans yang sangat luar biasa, fandom terkece di room selama 2021. Semakin bangga semakin bahagia banget persahabat ya bisa tentunya menjadi bagian Leslar Lovers Ada kalimat keusan juga yang dituliskan di postingan ini Leslar adalah fandom terkece bukan level kita buat nanggepin hal-hal receh dan akun-akun ganjelas. jelas Kita mah fandom keren yang sering disebut buat hal-hal positif yang negatif, kita tinggalin ya, kan Katanya tuh, masya banget ya, betul banget, the best. Mudah-mudahan, tentunya kita semua tetap menjadi fans sejati dari Leslar. Dan untuk selanjutnya, persahabat di sini banyak komentar yang diberikan, banyak respon yang tentu diberikan juga dari para fans sejati, yakni dari Agung, Instagram, R13T0P. Mengatakan. Jangan keluyuran kemana-mana, stay di rumah kita aja, guys. Tuh, persahabat ya, dipahami kalimat komentar ini: kita harus tetap menjadi fans sejati dari leslar. Jangan kemana-mana, persahabat ya, tetap dukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita. Untuk selanjutnya, persahabat perhatikan, di sini ada sebuah kabar yang sedang ramai banget sebelumnya. Yang diposting oleh ayah kejora dan langsung detect kembali. Ini ada sebuah unggahan dari Bu Paul, ya, polis leslar, mengunggah sebuah postingan pertanyaan dari beberapa fans. Salah satunya di sini ada komentar: "Pertanyaan Bu Paul, mau tanya dong tadi Papa Daniel bikin caption itu maksudnya gimana? Maksudnya apa ya?" Katanya, "Persahabatnya ini rame banget, persahabat, dan perhatikan di slide kedua ada jawaban." Yang kita dapatkan dari bank pensi kumbang langsung, persahabat yang dikirim. Dan tentunya jawabannya adalah, persahabat papa lagi galau, gak ada kaitannya dengan yang lain tuh. Wow, <tuh> papa Daniel tentunya lagi galau, persahabat yang tidak ada kaitan dengan yang lain, terkhusus dengan baby L juga. Tentu ini sempat ramai banget di media sosial, persahabatnya dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Pap dan sebelumnya Pap dan mengunggah sebuah postingan foto yang ini sudah dihapus, persahabat. Dan kalimat captionnya adalah: "Semua yang telah terjadi dan akan terjadi, semua itu wajar, wajar buat kita dan buat siapa saja pergi meninggalkan atau ditinggalkan memang harus terjadi, karena setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan." Ini kalimat caption yang dituliskan oleh Papdance Hingga membuat ramai persahabat ya, dan bikin panik semua warga Konoha Tetapi kita mendapatkan jawaban langsung dari Bang Bensi Kumpang Karena Papa Daniel lagi galau dan tentunya tidak ada kaitan dengan yang lain persahabat ya. Syukurlah Alhamdulillah mudah-mudahan tentunya keluarga besar tetap ada dan selalu bahagia Berikutnya perhatikan juga bersahabat, ada unggahan spesial dari 3D Entertainment. Di akun Instagram, 3D Entertainment ini mengunggah sebuah postingan foto dari Alasti dan kakak Bilar. Dan ada sebuah ucapan selamat bersahabat ya dari akun tersebut. Selamat atas kelahiran anak pertama dari Alasti Kejawara dan Rizky Bilar. Semoga baby BBL selalu sehat. Menjadi anak yang soleh Berbakti dan dapat membanggakan orang tua Amin Tulis no'an dan harapan kamu untuk Baby BBL di kolom komen ya Wow, Masya Allah banget persahabat ya. Alhamdulillah Sudah tentunya resmi BBL lahir Dan tentunya jenis kelaminnya sudah terbukti persahabat ya Kayaknya sepertinya lelaki persahabat ya Wow, Masya Allah banget Alhamdulillah selamat datang untuk keponakan kita semua Dan tentunya gak sabar banget kita melihat Foto baby ala persahabat yang ya doakan, dan selalu support yang terbaik untuk Lesti dan kakak Rizky Bilar. Selain 3D Entertainment, Indosiar juga ini menggunakan sebuah postingan foto dedek Lesti dan kakak Bilar. Dan ada sebuah kalimat ucapan, Rizky Bilar, Lesti kejora, selamat atas kelahiran anak pertama. Wow, allah banget ya, kita lihat di kalimat kansen yang tentunya membuat kita semakin bahagia turut berbahagia selamat atas lahirnya baby Elia. Yuk tebak siapa ya nama baby El nanti? Tulis di kolom komen ya Indosiarmania. Nanti Kang penampilan perdana baby El hanya di Indosiar. Jangan sampai ketinggalan. Wah, bersama ya. itu jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan info selanjutnya karena Penampilan perdana BBL akan dihadirkan tentunya di Indosiar Ini sih kejutan dan kabar bahagia untuk kita semua Hingga banyak komentar dan respon yang diberikan juga Dari para fans sejati Yakni dari akun Instagram Letty Bilar Mengatakan di kolom komentar Alhamdulillah semoga BBL dan Bunda sehat-sehat Amin Alhamdulillah banget sahabat, ya Kita bahagia dan bersyukur semoga BBL menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua dan berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Ya robbal alamin. Untuk selanjutnya juga, para sahabat perhatikan di sini sebuah unggahan terbaru dari IG-nya Ayah Kejora yang hanya memposting sebuah kalimat dengan berbahasa Sunda bikin ngeresing orangnya sambil emot ketawa, para sahabat ya hingga rame banget di media sosial juga, persahabat ya, karena banyak sekali yang tentunya tidak tahu dengan artinya yang tentu diunggah oleh ayah kejora kalimat ini, persahabat ya, hingga banyak yang menafsirkan dan mengartikan kalimat yang diposting oleh ayah kejora. Perhatikan di kolom komentar, di sini ada komentar dari akun Instagram nah, Nanians Rizkia mengatakan kayak nyama Tentunya incunya mirip ayah kejorak katanya tuh ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Mukmin Atini mengatakan di kolom komentar ya Allah beri aku jawabannya karena aku nggak tahu dengan bahasanya kita lihat di sini jawaban dari akun Sri Adelva artinya semakin mirip katanya tuh wow ada yang mengartikan dengan bahasa yang diunggah oleh kejora, artinya semakin mirip persahabat ya. Yuk, sama-sama kita kompak dan doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan berikutnya nih ada sebuah postingan dari Bang bensi kumbang ya. Mungkin ketahuan bahagia aja. Ada kelakuan yang tentunya membuat kita semakin ketahuan bahagia para sahabat dari bank bensi kumbang. Hari ini tentunya keluarga besar ada di rumah sakit untuk menjenguk tidak lezik kecura mudah-mudahan saja ada cidukan dan kejutan bahagia yang kita dapatkan jangan kemana-mana tetap setelah itu dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh